Coba bikin bulat nak. Oke, okay, oke. Okay. Hmm, susah. Coba lagi-lagi. Oh. Oh. Nah, ini. Dikit lagi. Ayo. Bagus, bagus. Kamu ngerokok, nak? Uh, aku. Aku. Jawab: Siapa yang ngerokok? Uh, saya, Om. Duh. Saya yang ngerokok. Om. Kona enggak? Kona bener, kamu enggak ngerokok? Uh, iya, enggak, Pak. Dek, kamu anak siapa? Saya anak Ibu. Uh, Anak ibu. Ya sudah. Lain kali kalau kamu mau ngerokok, jangan ajak-ajak Kona ya. Dan jangan di sini. Paham? Ya baik Om. Sini rokoknya. Om rampas nggak apa-apa ya? Nih Om. Lumayan. Buat nambahin stok di laci. Ada apa, Pak? Sepi banget. Nggak ada apa-apa, Ma.